Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kali ini kita akan berbicara seputar gaya dalam berhubungan suami istri. Nah, ada yang bertanya apakah itu di pengajian-pengajian atau di obrolan-obrolan, ngobrol di warung kopi atau di mana? Ada yang bertanya bahwasanya ketika kita dengan istri kita melakukan hubungan dengan gaya yang macem-macem, gaya yang bebas gitu kan? Gaya wah macem-macem lah gimana gitu kan? Nah itu apakah dilarang atau tidak katanya? Apakah ada larangan bertalian dengan gaya tersebut? Nah di sini jawabannya langsung saja. Biasanya eh, netizen itu ingin langsung jawaban. Jangan muter-muter dulu katanya ya. Nah jadi nanti biar muter-muternya setelah jawabannya. Jawabannya adalah boleh tidak ada larangan bertalian dengan itu. Nah, jadi sering saya ungkapkan bahwasanya untuk urusan muamalah duniawi yaitu termasuk yang ini hubungan suami istri itu adalah uh, sehingga tidak ada larangan apapun boleh dilakukan. Gitu ya. Kata Al-Qur'an, nisa hukum harsul faktu harsakum nah, Jadi istri-istri kalian itu adalah ladang kalian maka datangilah ladang-ladang itu kapanpun kamu mau dan sesuka kamu gitu jadi bisa kita datang kapan saja dan melakukan apa saja kepada e, istri kita atau ladang kita gitu nah, jadi kalau anda punya ladang kemudian ladang itu mau ditanemin apapun itu terserah anda mau buat bangunan di atasnya itu terserah anda juga Gitu. Mau ditanamin jagung boleh, mau ditanamin singkong boleh, mau ditanemin e, padi boleh, tidak ditanamin apapun juga tidak apa-apa. Seperti itu bebas, mau dicangkul boleh, nyangkulnya pun mau nyangkul ke depan, mau nyangkul sambil mundur, mau nyangkul ke samping. Itu boleh-boleh saja, itu kan bebas di sini. Nah, jadi kalau urusan dengan gaya itu bebas, adapun larangan adalah perilaku menyimpang daripada hubungan suami istri itu misalkan contoh kaum terdahulu yang dilaknat dikutuk oleh Allah itu kaum Sodom gitu ya, yang melakukan hubungan itu bukan melalui yang seharusnya tapi melalui anus atau melalui dubur yang dikenal dengan sodomi nah itu sebetulnya kan itu bukan hubungan suami istri itu perilaku menyimpang gitu ya, bukan Kaitan dengan gaya itu bukan, tapi itu berlaku menyimpang karena bukan yang seharusnya. Nah, kalau itu, itu jelas-jelas haram, itu jelas-jelas terlarang, tidak boleh. Nah, yang kaitan dengan hubungan suami istri itu, yang dilarang itu adalah waktu, bertalian dengan waktu, ketika istri sedang haid, sedang menstruasi, itu haram hukumnya untuk melakukan hubungan itu. Jadi ini kaitannya dengan waktu Kaitan dengan gaya Tidak ada masalah Tidak ada larangan Mau gaya apapun Apalagi yang itu menambah gairah Anda Menambah kecintaan Anda Menambah ketidakbosanan Anda Terhadap istri Anda Itu boleh-boleh saja dilakukan Dan ada yang bilang Kamu gaya macam-macam itu karena sering nonton Film yang macam-macam juga gitu ya Nah, kaitan dengan akibat dari nonton film yang macem-macem, kemudian Anda ingin melakukan gaya yang macem-macem, itu yang menjadi dosa. Itu adalah nonton film macem-macemnya. Itu ketika Anda di luar, itu Anda melakukan gaya itu dengan istri Anda. Itu lain lagi, persoalan itu urusan dosa. Di sana, nontonnya itu yang menjadi dosa, gitu ya. Nah, gitu, ada yang menyebutkan gitu. Ini gaya macam-macam itu Karena suka nonton yang macam-macam aja katanya. Ya, Itu urusannya lain lagi Dosa di sana bukan? Tapi kalau sudah Itu untuk menambah gairah Misalkan Anda biar tidak bosan Ya kalau gitu-gitu aja bosan lah Misalkan kata Anda itu Ya jawabannya adalah Boleh Jadi gaya apapun Cara apapun Asalkan Bukan yang dua tadi penyimpangan Melalui yang bukan pada tempatnya dan yang kedua tidak dalam keadaan sedang haid itu boleh anda lakukan bertalian dengan gaya bebas terserah anda demikian saudara sekalian mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk saya umumnya untuk Anda sekalian Terima kasih sudah menyaksikan bila-bila wassalamualaikum warahmatullahi